atau jurnal ilmiah mengenai Labisia ini Dan juga cara perawatannya itu masih sangat minim ya Sobat sekalian pasti akan kesulitan ketika mencari di internet referensi mengenai Labisia Nah Labisia ini sebenarnya berasal dari mana sih dan apakah termasuk keluarga Aroid? Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Oke, okay, sobat sekalian. Labisia ini biasa di penjual tanaman. Orang-orang menyebutnya Labisia Turtleback. Cakep banget ya kalau udah besar. Nah, mungkin sobat sekalian masih jarang melihat, baik langsung ataupun foto di Instagram ataupun di internet yang sebesar ini masih sangat jarang ya. Labisia sebenarnya berasal dari mana sih, sobat sekalian? Oke, Labisia ini berasal dari Indonesia. Nah, jadi karena berasal dari Indonesia, pastinya akan tumbuh baik dong di Indonesia. Mungkin sobat pernah baca di Wikipedia ya, bahwa Labisia ini berasal dari Borneo dan juga Malaysia. Fahri sebelum membuat konten ini, sempat ngobrol dengan teman Fahri yang berasal dari Kalimantan Barat. Tepatnya dari Ngapawas Hulu. Namanya adalah Mas Gunawan. Nama Instagramnya Gugun Orchid. Makasih ya, Mas Gunawan, untuk informasi yang sudah Mas berikan kepada saya tentang Labisia karena tempat tinggal Mas Gugun Orchid ini di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di sana itu juga ditemukan Labisia atau habitatnya dari sana. Oke, Labisia ini bukan. Termasuk keluarga Aroid, bukan keluarga Arace ya. Jadi, labisia ini termasuk keluarga dari Primulase, family dari Primulase. Sobat sekalian, pasti masih asing dengan keluarga Primulase karena memang jarang sekali referensi yang menyebut Primulase. Labisia ini masih banyak yang spesies atau belum teridentifikasi, jadi. Belum ada botanis yang khusus meneliti, atau meregistrasikan, atau membuat jurnal ilmiah mengenai labisia. Jadi, mayoritas labisia itu masih SP spesies, namun yang selama ini populer biasa digunakan sebagai tanaman obat, atau disebut sebagai rumput Fatimah, itu adalah labisia pumila yang penyebarannya di Malaysia. Nah, labisia yang sering kita jumpai di pedagang tanaman di Nur nursery seri adalah labisia SP ini yang motif atau karakter daunnya ini seperti cangkang atau kerapas pada kura-kura sehingga dijuluki sebagai labisia Turtle Bag jadi labisia Turtle Bag itu bukan nama ilmiahnya tetapi nama dagang ya untuk memudahkan menyebutnya untuk informasi yang sudah Fahri dapatkan dari Mas Gugun Orchid bahwa labisia Turtle Bag ini bisa ditemukan di Kabupaten Sanggau dan juga Sekadau. Jadi, Sekadau ini termasuk pecahan wilayah dari Sanggau, jadi masih satu wilayah. Ya, ibaratnya kayak Magelang ini ada kota dan juga kabupaten, ya, jadi masih satu wilayah, cuman beda pemerintahan aja. Nah, untuk di Kapuas Hulu, apakah ada? Jadi, menurut informasi bahwa di Kapuas Hulu itu belum pernah ditemukan, tapi yang ditemukan di... Sanggau dan Skadau tadi, itu masih deket-deket Kapua Hulu termasuk Kalimantan Barat sobat sekalian. Jadi Labisia ini bisa dikatakan sebagai local pride atau kebanggaan lokal dari Indonesia. Nah apakah kedepannya Labisia ini akan berpotensi menjadi tanaman yang most wanted atau bisa menjadi komoditas ekspor? Bisa saja ya, Saran Fahri mulai sekarang Mari kita budidayakan untuk Labisia. Meskipun ada beberapa jenis Labisia, namun saat ini Fahri baru punya dua jenis, yaitu Labisia SP yang orang sebut Turtle ini, sama satu lagi di greenhouse sana. Sobat sekalian, ini Labisia SP yang satunya, Fahri Ground kan, atau Fahri tanam langsung di tanah ya. Nah, ini kemarin bunganya warna ungu, ungu muda, agak pink gitu ya. Bagus, dan ini produksi biji. Ternyata lama sekali bijinya itu sampai matsa itu cukup lama. Nah ini juga belum ada ID-nya, jadi masih SP. Ini bedanya dengan turtle bag, itu uh, untuk reliefnya ini atau cembung-cembungnya ini lebih kecil-kecil lebih ya. Seperti apa ya? Hampir seperti tekstur alokasian Rhinoskin, tetapi lebih ekstrim lagi. Nah, ini warnanya juga cakep, Ini udah lumayan panjang sih untuk batangnya. Nah, nanti Fari akan coba untuk perbanyak bijinya. Ini keluar daun baru lagi, nah, ini cuma satu-satunya di sini. Ini juga dari Kalimantan, kalau nggak salah ya. Ini bunganya juga cakep sih, termasuknya. Dan dia tanpa kita bantu penyerbukan, dia udah penyerbukan alami, mungkin dibantu serangga atau angin atau air hujan nah ini Labisia SP yang satunya sebenarnya masih ada satu lagi cuman dia belum bagus jadi tengahnya ini ada warna putih pinggirnya hijau hampir seperti Singonium Wendelandi jadi sebenarnya Indonesia itu kaya ya akan potensi untuk tanaman hiasnya jadi karena memang tanaman hias itu sebenarnya tanaman liar yang orang-orang suka jadi dipelihara di sekitar kita atau di rumah kita Nah ini cakep banget, ini ada daun baru dari anthurium Papillaminum Fort Sherman Ini tadinya dari bonggol Dari bonggolnya udah besar sehingga Akarnya pun banyak banget Maka daun barunya pun langsung besar ya Ini kelihatan gelap, metalik-metalik gitu Apabila minum fosil main termasuk antrium spesies yang saat ini most wanted banyak orang cari karena teh tariknya warnanya gelap dan juga metalik kalau kena cahaya, cakep banget. Fine tadi yang pertama adalah penyebarannya ya, jadi di Kalimantan Sumatera juga ada. Namun, Fahri belum memastikan yang Sumatera itu Labisia ya, yang SP seperti apa. Kemudian, yang kedua adalah habitat. Dia tumbuh di hutan itu seperti apa sih? Oke, labisia ini habitatnya biasanya di tempat-tempat yang lembab, ternaungi, teduh banget. Kemudian di tepi-tepi sepanjang aliran sungai, yang biasanya di situ juga tumbuh lumut-lumut atau moss. Nah, jadi labisia kesimpulannya dia suka high humidity atau kelembapan yang sangat tinggi dan juga sangat teduh. Nah nanti akan berkaitan dengan greenhouse yang kita gunakan dan perawatannya ya Jadi di habitatnya dia ternaungi sangat teduh Tidak direct sunlight atau tidak full matahari Tetapi teduh ya sobat sekalian Jadi kalau punya labisia selama ini mungkin sering gosong Atau daunnya sering rontok berarti mungkin kepanasan Oke yang ketiga adalah perbanyakan sobat sekalian Oke Perbanyakan labisia itu bisa menggunakan stack daun Stek batang dan juga stek akar Namun yang sering digunakan oleh para petani adalah menggunakan stek batang Karena kemungkinan tumbuhnya lebih tinggi Stek daun juga bisa Fahri tapi belum pernah coba Nah ini dari stek batang sobat sekalian Fahri pernah coba dari stek batang Ini menghasilkan anakan baru dari stek sampai sebesar ini, ini waktunya satu tahunan sobat sekalian, cukup lama ya. Jadi labisnya ini termasuk slow grower, pertumbuhannya sangat lambat. Ini sebesar ini, tadinya ukurannya segini sobat sekalian, dan ini sudah tiga tahun fahri rawat sobat sekalian. Tiga tahun baru sebesar ini, nah jadi apabila labisia yang besar itu harganya cukup tinggi ya karena memang dia slow grower pertumbuhannya cukup lama kemudian apa sih media yang digunakan oke ketika kita mendapatkan labisia yang baru cabutan dari hutan yang belum adaptasi Fahri sarankan medianya pakai yang lembab sphagnum moss ataupun lumut seperti ini ya ini pakai lumut ini Fahri pakai lumut nyeteknya dulu karena lumut ini menyimpan kelembapan yang cukup lama, kemudian ketika sobat mendapatkan labisia yang baru cabutan atau belum adaptasi, untuk mempercepat recovery-nya, sebaiknya sobat tempatkan di tempat sungkup. Kalau punya, ya, kalau nggak ada, sobat bisa sungkup single dengan plastik, ditutup plastik, ya, tahu ya, sungkup single. Kalau hari udah ada greenhouse yang khusus untuk sungkup, ini untuk mempercepat recovery. Karena dia eh, di high humidity atau kelembapan yang tinggi Meskipun dia tumbuh di dataran rendah Kalimantan Barat termasuk dataran rendah sobat sekalian Jadi sobat sekalian gak perlu khawatir yang tinggal di dataran rendah Untuk memelihara Labisia Yang penting adalah proses adaptasinya memang cukup lama Karena dia slow grower Tadi Fahri sampaikan media yang bagus Untuk yang baru adaptasi pakai Lumut dulu kemudian disungkup nah setelah udah mapan seperti ini sobat bisa menggunakan media sekam fermentasi Hari menggunakan sekam fermentasi ini lumutnya hanya sebagai topping saja kemudian bagaimana sih untuk menjaga kelembapan supaya daunnya nggak terbakar atau rontok jadi kalau kelembapannya kurang dia akan rontok apabila sobat sekalian sibuk untuk menyiram nggak bisa nyiram tiap hari Sobat bisa gunakan tatakan ini diisi air aja Ini diisi air terus ini taruh sini Nah dengan diisi air nanti akarnya akan keluar-keluar seperti ini Ini membantu menjaga kelembapan nggak takut busuk nih nggak karena dia memang suka kelembapan yang tinggi Kemudian bagaimana untuk pemupukannya Nah Fahri biasanya menggunakan media sekam fermentasi itu udah dicampur dengan kompos dan juga pupuk kandang ya jadi fairy mengandalkan pupuk pada media. Nah, kalau medianya miskin unsur hara, sobat bisa gunakan pupuk daun yang disemprot ke daun ya. Ya cukup sebulan atau seminggu sekali dua kali lah ya. Ketika sobat mungkin pas nyemprot aroid itu sekalian. Dan sobat bisa gunakan pupuk slow release juga ditaburkan di media. Kemudian bagaimana sih indikator ketika labisia sobat sekalian itu tumbuh optimal atau tumbuh dengan baik Jadi indikatornya adalah daun yang paling baru itu semakin besar perjalanannya ya Ini sobat bisa lihat, ini daunnya kecil terus segini, terus semakin besar, semakin besar Ini pun juga nih, daun yang paling bawah kan segini, terus ke sini semakin lebar, semakin besar Nah ini indikator Ketika labisia, sobat sekalian, kerasan di tempat sobat sekalian, atau sudah sesuai kebutuhan nutrisinya, atau tumbuh dengan optimal, kemudian apa sih hama dan juga penyakitnya? Kalau penyakit sih jarang ya, Fahri kena dulu. Sempat awal-awal pas masih baru, dia baru datang ya, dulu sering terkena jamur sirkus spora ya, atau... Bercak daun yang disebabkan jamur, nah cukup semprot fungisida aja. Namun, setelah dia settle di tempat Fahri, sudah adaptasi, dia jarang terkena penyakit, paling ada hama berupa kutu daun, melibak, kutu putih, dan kutu daun. Nah, sebenarnya bisa sobret ya, sobat, bisa semprot pakai insektisida, sobat sekalian. Kalau bekicot, gimana ya? Kadang bekicot juga ada, belalang juga ada, tapi bisa diatasi dengan manual. Kalau udah besar gini, cakep juga ya sobat sekalian. Meskipun dia bukan keluarga dari Aroid atau Arase. Tapi keindahan daunnya ini seperti, memang seperti kerapas kura-kura. Makanya dinamakan Labisia Turtle Bag. Yang Fahri suka dari Labisia, itu daunnya tebel Dan daunnya ini long lasting. Atau tidak mudah rontok sobat sekalian. Asalkan sudah mapan, perawatan benar, daunnya tidak mudah rontok. Dalam arti, daunnya ini umurnya lama, panjang ya. Jadi, nggak gampang rontok seperti alokasia, kolokasia ini aja. Daun yang paling bawah warnanya sampai lumut-lumutan ini karena saking lamanya. Jadi, dia termasuk daun yang long-lasting atau umurnya panjang. Nah, mungkin karena long-lasting ini sehingga dia bisa di-stack daun ini. Di sini cuma ada daun yang gugur satu aja. Ini daun yang paling kecil, yang paling bawah. Yang udah lama ini paling udah 2 tahun ya. Jadi umur daunnya ini bisa tahunan asalkan sobat sekalian bener untuk memeliharanya. Oke jadi kesimpulannya adalah Labisia turtle Bag ini penyebarannya di Indonesia. Meskipun juga ditemukan di Malaysia ya. Tapi teman-teman hunter yang biasa lihat di hutan itu mereka biasa menemukan Labisia spesies itu dari Kalimantan dan juga Sumatera. Untuk Labisia Turtleback ini di sekitar Kapuas Hulu terutama di Sanggau dan Skadau ya. Jadi kita bisa uh, memaskotkan Labisia ini sebagai local pride atau kebanggaan Indonesia, lokal Indonesia yang berpotensi untuk dijadikan tanaman hias. Kemudian untuk sobat yang baru mendapatkan Labisia, ya, belum adaptasi, Farisaran kan pakai Media Moss tadi, kemudian disungkup ya, supaya kelembapannya atau humiditinya terjaga. Nah, untuk penyiramannya tiap hari sobat sekalian. Nah, kalau sobat sekalian nggak sempat nyiram tiap hari, Farisaranin pakai tatakan air. Pemupukan tidak terlalu boros unsur hara dia ya, karena pertumbuhannya lama. Jadi, sobat kasih pupuk slow release atau sobat pupuk daun disemprot ke daun sebulan dua kali tiga kali itu cukup ya. Kemudian perbanyakannya, mungkin di video lain Fahri akan tunjukkan cara perbanyakan labisia, baik itu metode dari perbanyakan daun, batang, ataupun akar. Namun menurut informasi, perbanyakan dengan stek akar ini kemungkinan berhasilnya lebih kecil karena mungkin ukuran akarnya kecil dibandingkan batang ya tapi kalau sobat punya labisia yang akarnya udah gede mungkin udah sekelingking atau bahkan sejempol bisa tuh dicoba ya dulu fahri sempet sih ada labisia fahri itu yang akarnya kepotong terus ternyata setelah beberapa bulan itu tumbuh tunasnya jadi memang bisa itu ya untuk labisia jadi cukup mudah, kalau selama ini mungkin lah bisa sobat sekalian sering layu atau daunnya rontok, berarti kelembapannya perlu diperbaiki. Kalau sobat punya kolam, bisa ditaruh di atas kolam tuh. Karena kolam itu, dia ada uap air yang bisa membantu untuk menjaga kelembapan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk! Tapi naik di-stek godongnya mana-mana ya? -mana?